Basmalah yang dijadikan pembukaan oleh Al-Imam Ibnu Jamaah menunjukkan kepada kita bahwa prinsip para ulama kita di dunia ilmu adalah tawakal kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, dan mengembalikan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini atmosfer dunia ilmu hadirin. Kalau antum ingin masuk ke dunia ilmu, ingin datang dan aktif di kajian, ini prinsip yang harus antum miliki. Jangan bosan-bosan bertawakal kepada Allah. Selalu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini terlihat dari berbagai macam tindak tanduk para ulama. Terlihat dari sikap-sikap mereka. Di antaranya ini, mereka memulai buku-buku mereka dengan bismillah. Dan bismillah artinya meminta pertolongan kepada Allah. Minta keberkahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun mereka cerdas-cerdas, Al-Imam Nujama'ah di usia muda itu sudah jadi Hakim Syari. Beliau tidak mengandalkan kecerdasan beliau ketika menulis buku ini. Yang beliau andalkan adalah kekuatan Allah. Yang beliau andalkan adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya beliau mulai dengan bismillahirrahmanirrahim Dan diantara potret para ulama tentang masalah ini Bagaimana mereka menamai buku-buku mereka Banyak para ulama menamai buku-buku mereka Berdasarkan prinsip ini Prinsip tawakal Prinsip isti'anah Dan banyak contoh masalah ini Contohnya Al-Imam Ibn Hajar Ketika mensyarah saib Bukhari Judul apa yang beliau berikan ya untuk buku, buku beliau? Fathul Bari. Fathul Bari. Apa arti Fathul Bari? Fath itu pembuka. Al-Bari salah satu nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu judul buku, itu ada filosofinya. Artinya, saya tidak akan bisa menulis syarat Bukhari kecuali dibuka oleh Al-Bari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari judul buku aja sudah melambangkan ketawa kalah seseorang. Dari judul buku saja sudah melambangkan ketergantungan seseorang kepada Allah Swt. Al Imam Syaukani punya buku tafsir, judulnya apa? Fathul Qadir. Al Qadir adalah nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beliau ingin mengatakan, saya nggak akan bisa menulis buku tafsir seperti ini kecuali dibuka sama Allah Swt. Secerdas apapun mereka nggak bisa. La haula wa quwata illa billah. tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan petunjuk Allahu Jalaluh. Di antara mereka ada yang istikharah sebelum mencantumkan hadis. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari sebelum menyantumkan dalil istikharah, sebelum menyantumkan hadis istikharah, sebelum menyantumkan hadis istikharah. Jadi antum bayangkan untuk satu buku saja ribuan kali belum istikharah. Dia mau ngapain sih? Mau ke Singapura. Enggak, nyantumkan hadis jelas-jelas syar'i. Jelas-jelas sebuah ibadah. Tapi khawatir, kalau saya mengandalkan kecerdasan saya, jangan-jangan salah menyantumkan babnya sama hadisnya gak nyambung. Atau mungkin hadisnya bermasalah. Hadisnya beliau pikir suha'i jadi lemah. Alimah Bukhari hadirin, dirahmati oleh Allah. Ulama yang cerdasnya begitu luar biasa. Alimnya begitu luar biasa. Kemampuan hafalannya begitu luar biasa. Tapi begitu mencantumkan hadis, istikharah. Istikharah. Istikharah. Istikharah istikhara. istikhara artinya meminta pandangan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Istikharah artinya meminta advice dari Allah SWT. Itu orang cerdas, yang cerdasnya ribuan kali daripada kita. Istikharah setiap menyantumkan hadis ribuan kali istikharah hanya untuk satu buku. Antum, saya dalam hidup ini berapa kali istikharah? Coba paling sekali pas mau merit, mau dan gitu cuma sekali. oh sekali sumur hidup. Subhanallah. Makanya kurang berkah hidup kita dibanding para ulama.